Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya mau merangkai Jiyuka Ikebana nobo, Tetapi tiga, tidak pakai wadah khusus Saya punya keranjang baby ini Lucu sekali Saya akan pakai untuk merangkai Karena keranjang ini tidak dibuat khusus untuk merangkai maka saya perlu wadah untuk foamnya ya, Saya punya vas kecil yang sudah saya isi foam di sini kita taruh di sini, ya. Nah, sebagai pelengkapnya, saya juga punya kudanil Nah, kudanel ini saya buat sendiri dari kaos kaki, sepasang kaos kaki, dapat satu kudanil ini. Mudah sekali membuatnya, dijahitnya hanya pakai tangan. Kalau teman-teman mau tahu cara membuatnya, silahkan request. Nanti kita bikin, kita taruh di sini nanti, ya. Sementara kita pinggirin dulu di sini. Nah, saya hari ini ngerangkai mudah sekali, gampang supaya teman-teman bisa mengikuti. Jadi dengan rangkaian yang mudah akan istimewa karena memakai wadahnya istimewa. Wadah untuk ikebana itu yang sudah kita ketahui kan kita bisa pakai alat-alat dapur. Lalu hari ini kita pakai mainan anak-anak. Mainan anak-anak tuh macam-macam bisa kita pakai. Lalu pakai ATK juga bisa. Ya, alat-alat kantor itu, mapnya, kertas-kertasnya, jadi memang kreativitasnya banyak sekali yang bisa kita buat. Nah, senangnya merangkai jiuka itu karena memang dia tidak ada aturan baku, jadi kita bisa uh, sesuai dengan selera kita ya. Tetapi tentu ada kaedah-kaedahnya ya, bukan uh, nancep sembarangan juga. Maksudnya ya tentu sebagai perangkai kita juga harus tahu tentang prinsip dasar desain. Nah teman-teman bisa mengikuti saya punya Instagram di sana saya juga ada narasi tentang prinsip dasar desain itu bagaimana. Hari ini kita mau merangkainya memakai daun aglonema ya. Mula-mula saya akan tancap daunnya. Jadi kalau teman-teman menyimak video saya dari yang pertama itu rangkaiannya itu saya bikin sistematis supaya apa supaya bisa diikuti ya nanti kalau sudah mahir lain lagi ada juga video-video saya yang uh, rangkaiannya untuk yang sudah mahir ya ini uh, daun saya tancap satu di depan satu di belakang sengaja saya bikin rangkaian hari ini itu Uh, yang mudah uh, untuk refresh kembali teman-teman supaya bisa mengikuti tetapi walaupun mudah itu istimewa itu karena memakai keranjang baby jadi kita bisa masukkan ke ekspresi tematis ya nah kalau kita punya dapat cucu baru nih baby girl ini kita bisa rangkai kalau di rumah kalau dia nanti mau pulang dari rumah sakit saya pakai bunganya lisiantus temburrat pink untuk matchingin uh, pita yang ada di dalam baby carriage ini, ya. Seperti biasa, saya akan tancap dia smile sama kita ya. Nah, lalu yang lebih pendek, lebih besar, saya akan tancap di belakangnya. Nah, ya. Nah, lalu saya ada lagi ini bunga krisan, saya akan taruh di sini. Ya. Ngintip-ngintip aja. Jadi pakai bunganya tidak banyak, sangat sedikit sekali. Saya pakai kuncupnya juga di sini. Ya. Lalu saya akan pakai hiperikum. Untuk aksennya, supaya warnanya lebih hidup. Saya akan pasang di sini. Ya, dia ngintip-ngintip sedikit aja. Tambah satu lagi hiperikumnya, supaya ada kesatu-kesatuan itu di depan. Setelah kaligus menutupi form kita juga. Ya. Nah, karena ini e, formnya agak lebar supaya enggak kosong, saya juga tambah satu lagi lisianthus yang pendek aja. Supaya enggak kosong di dalam, tapi hanya pendek saja supaya dari depan itu tidak tampak dia. Ya, jadi tidak merusak e, tampak seluruhannya. Lalu saya ada ini namanya Kamojinberry. Cantik sekali. Dasarnya ini warnanya pink Lalu ada titik-titiknya ini Ya, saya coba pasang di sini Iya Lalu saya tambah satu lagi yang kecil di belakang nah. Oke, udah jadi gampang sekali kan Gampang rangkaiannya, tapi unik Ya, mau pakai bunganya juga sedikit. Kalau teman-teman punya bunga di kebun bisa juga untuk dipakai. Lalu kita taruh di sini, siku danielnya. Jadi deh rangkaian yang lucu, ya. Teman-teman kalau suka sama rangkaian saya jangan lupa untuk di-share, di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.